Di dalam sebuah hutan, terlihat tiga ekor babi yang sedang membangun rumah. Saat sedang bersantai, tiba-tiba mereka dikejar oleh seekor serigala yang sedang kelaparan. Mereka pun berlarian ke sana kemari, sampai tiba di rumah yang aman. Tapi, tanpa sadar, mereka malah masuk ke tempat penjagalan hewan guys. Alhasil, mereka pun tewas dan hendak disantap oleh serigala. Aduh, malang sekali nasibmu.